Jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya bersahabat. Tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik dan kabar bahagia terbaru yang seputar idola kita, Lesti, dan Rizky Bilar. Tentunya, baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini bersahabat kita mendapatkan info bahagia ya Alhamdulillah untuk tentunya nominal like dalam Ajang Cash 2022 dalam nominasi pernikahan terkis untuk like-nya dari Leslar ini Alhamdulillah sudah mencapai 184.685 like persahabat ya dan sudah menyalip pasangan Atta dan Aurel Aurel dan Atalilintar ini like-nya di angka 174.469 like Wow, Masya Allah banget ya Baru beberapa jam saja, fans Leslar membuktikan bahwa kekompakan semakin solid Untuk selalu mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizky Pilar. Alhamdulillah persahabat ya, yuk sama-sama kita kompak selalu Jangan lengah, pertahankan, mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu mendapatkan piala penghargaan di ajang manapun Info ini kita dapatkan juga dari aku Lestibilar Ansko Leslar Ada kalimat cancel yang dituliskan Alhamdulillah Leslar sudah nyalip lagi ke posisi pertama Leslar Lover sanggupkah mempertahankan posisi seperti ini terus Sampai nanti Ford ditutup tinggal hitungan beberapa hari lagi Tim persahabatnya kita selalu membuktikan bahwa kesulitan semakin kompak dari fans sejati mudah-mudahan tetap seperti ini persahabat yang pertahankan dan tentu untuk voting tinggal 8 hari lagi mudah-mudahan semoga saja Bunda Lesti, Papa Bilar dan BBL mendapatkan piala penghargaan selanjutnya juga persahabat kita mendapatkan informasi penting juga nih untuk kita simak coba perhatikan persahabat ya, di video ini ini ada di channel YouTube-nya Helmi Yahya ketika ngobrol persahabat yang bersama Rudy Salim. Ini tuh, obrolan orang-orang hebat, masya Allah, banget. Dan kita mendapatkan info di postingan ini bahwa Leslar Entertainment itu di bawah naungan Prestige Corp, sahabat ya milik dari Rudy Salim. Selain Leslar juga Rudy Salim tentu menaungi ada Sule, ada. Om Deddy juga bersahabat ya Wow, luar biasa ya tentu Tebakan dari warga Konohem Memang tepat banget, Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali oleh Akun Leslar Perhatikan juga di kalimat caption Yang dituliskan di postingan ini Seru kalau dengerin orang-orang Hebat ngobrol banyak ilmu yang bisa kita terapkan Dan pelajarin Pasti ntar ada yang komen Tuh kan dugaanku benermin Katanya tuh <laughs> Masya Allah banget ya Kita lihat juga di kolom komentar Banyak sekali tanggapan Dan respon yang diberikan oleh Para sahabat ini dari akun Grazia Zlara Mengatakan Semoga Leslar Entertainment Makin sukses Berkembang jaya dan hal baik lainnya Leslar Entertainment banyak potensi Bisa lari ke musik, bisa lari ke sitcom bisa lari ke series dan hal kreatif lain Kalau berada di tangan yang tepat, percaya banget LA bisa berkembang tuh. Mudah-mudahan saja persahabat ya LA atau Leslar Entertainment bisa seperti runs persahabat ya Mudah-mudahan saja nih di tangan Rudy Salim Mudah-mudahan bisa berkembang dan jaya selalu, amin Kita lihat juga persahabat Komentar lain dari akun Instagram Sukin BPPN Score mengatakan Masya Allah, semoga apapun rencananya Semoga dilancarkan dan berkah, amin Ada juga komentar dari akun Akela Afrilia Mengatakan Wow, kan? Kita udah paham, ya, Mbak. Katanya tuh pasti warga Konoha sudah paham banget, ya. Wajib tentunya kita harus selalu support, mendukung karya-karya terbaik Lestari Entertainment. Apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita, wajib kita support dan selalu doakan yang terbaik. Dan berikutnya juga ada kabar terbaru sekaligus vitamin bahagia di malam hari ini Perhatikan bersahabat yang diunggah ini Masya Allah ternyata malam hari ini kedatangan tamu spesial Papa Phil Dan yang berkunjung ke rumah Leslar Sambil nge ya Pasti ditunggu banget nih vlognya Papa Phil Dan bersama Leslar Kita lihat juga info ini kita dapatkan kembali dari akun Leslar Skarsik Ada kalimat juga nih di postingan ini lewat kalimat caption Masya Allah ada paman Vildan, ditunggu vlognya, insya Allah gak bakal lama lagi kok plan LA kan sekarang makin mantap, be. no debat katanya tuh, masya Allah banget ya Pastinya kita akan disuguhkan vitamin-vitamin bahagia langsung dari tim Leslar Entertainment Masih menunggu kejutan dan kabar terbaru selanjutnya, jangan kemana-mana